ya oke okay guys, ini like kita menggunakan harus sabar karena dilihat harlenya hyper jadi kita bermainnya di midliner oke okay, dan sekarang kita di midline lawannya di kita mainnya sabar aja seperti ini main slow Oh, balmonya tewas. Oh, tidak, ada Johar. Oh, ternyata Joharnya tewas. Simpil hati, maksud apa itu? Tim bermain aja. Oke okay, teman-teman jangan lupa di subscribe ya guys Oke okay, kita lanjut aja Dan jika kalian suka dengan video saya ini bisa kalian share Oke okay, nice dan kita dapat kill ya Oke okay, kita coba bantu di gold line dan sekarang kita kembali ke mid Oh tidak Kenal tombak dari Moskow Oh tidak Kenapa ulti juga Dari Clipshot Kita pasti tewas Oh tidak Ternyata kita selamat Ini luar biasa Mundur Balmon Oh tidak Balmonnya tewas Dan kita coba ulti juga ini Clipshotnya tewas oh tidak keras juga kau Franco mundur Johnson Oh tidak kenal hok <gulau> Oh tewas ternyata kita selamat ayo mundur iritel Klipsot, oh ternyata ada Franco, kita cuma ulti Nice, Franco tewas Ayo Klipsot, mau kemana? Klipsot tewas, ini luar biasa Oh tidak, ada Moskow, kita juga ikut tewas masalah kawan, oke okay, kita coba ke oh tidak ini jebakan, ini pasti jebakan, kita coba ulti, Johar, oh tewas ah, jebakan ada Mosko juga sini, kita tewas, dan okay, sekarang kita sudah kembali, oh ada di road. Mantap Balmung Ayo Gaskan Tabrakan maut Johnson Oh tidak Ayo Gaskan Oh, terima kasih. Sabar, sabar. Oke, okay, nice. Kita ambil monster hutan. Ayo, Johnson. Mid. Mid aja, Johnson. Nice. Oh, kita dapat kill. Sama kok Oh, tewas kita. Mundur, Johnson! Sorry, Johnson, mundur. Oh, terima kasih, Johnson. selamat. Ayolah, MM. Jangan buat beban tim Indonesia. MM harus semangat. Gonggong mulu, MM. Gerain jago. <laughs> Moskow tewas kau nice mau tidur di hutan Moskow gaskan zone. Franco nice Franco pasti tewas ini luar biasa terima kasih Balmo. oh tidak Dirinya sangat hebat, gaskan. Dirinya tewas, ini luar biasa. Eh harus mundur! Oh, tidak ada curhat. Oke, okay, nice mundur! Oh, tidak, tomatnya. Moskow sangat hebat. Tapi meleset tombak Moskov Eh hey, Moskov, kita mundur Oh tidak, kita pasti tewas Ini luar biasa, Moskov yang tewas Sekali ulti Moskovnya Melayang Harus sabar Moskov Ayo gaskan Oh tidak Perotnya sangat kebal Oh tidak musku tewas Nice Ini luar biasa Kas kan Oh tidak Seperti apa Eritel Ku kejar kau clipsot. Nice Tewas Oh tidak Saberiku tewas Pucah epic <laughs> Oh tidak MM jangan beban Ayo MM sini Oh tidak kita bebas Nice Ini luar biasa Kita selamat mundur iritau Moskow OB pasang won nice Moskonya tewas ini luar biasa Moskonya sudah pasang won ya guys huh. tewas juga kau Johar nice betnya berani Gaskan, Ironnya tewas. Nice, oke, bentar. Mundur, Johnson. Ayo, Johnson, mundur. Tewas, kau, Nice, ayo, gaskan. Oh, tidak, ada juher. Kita tewas. Sorry tim. Kaskan. Nice. Pasti rata. Nice. Ini luar biasa. Wipe out. Ini luar biasa. Tim Saber sangat hebat. Hehe, sabar pihak lawan mengakui kekalahan dan kita victory oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya dadah bye